Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di, di bodi komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara Setting BIOS untuk install ulang Windows 10 Legacy ya pada sebuah laptop Lenovo Tipenya adalah B41 ya oke nama sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimakmul oke yang pertama-tama pastikan laptop kita dalam keadaan mati ya kemudian siapkanlah Windows 10 Legacy yang sudah dimasukkan di flashdisk ya ini saya sudah colok ini flashdisknya ini mereknya Sandisk sudah ada Windows 10 Legacy ya Oke, okay. langsung saja pada tutorialnya ya. Sekarang kita untuk masuk ke menu BIOS, kita harus menekan tombol power ya. Tekan tombol power, kemudian kita tekan Fn sama F2 secara bersamaan ya. Oke, okay, langsung saja ya. Tekan langsung F2 ya. Pastinya. Perhatikan, tekan terus nah ini langsung otomatis ke menu bios ya oke sekarang yang terblok adalah information ya kemudian kita geser ke menu boot yang terblok ini menggunakan panah yang ada di keyboard ya ini geser kanan menggunakan tombol sebelah kanan, untuk geser kiri menggunakan panah sebelah kiri kalau untuk turun naik gunakan panah atas bawah ya Okay, sekarang kita geser menggunakan panah arah kanan. Nah perhatikan di sini. Kenapa saya menggunakan plastis yang legacy ya? Karena di sini apa instalannya ya? istilah dari laptop ini adalah menggunakan Windows 10 yang legacy ya. Nah ini ada tulisannya di sini. Ya. Boot mode legacy support. Nah, berarti support untuk uh, Windows 10 legasi ya. Nah, kalau kalian kalau teman-teman di sini tulisannya UFP ya. Nah, misalnya UFP saya tekan, tekan enter di sini ya. Nah, ini ada tulisan di sini ada UFP ya. Nah, misalnya di sini UFP. Nah, silakan gunakan prestis yang UFP ya. Nah, karena berhubung di sini tulisan sudah legasi support, jadi kita harus menggunakan prestis yang legasi ya. Nah, seperti itu, mungkin teman-teman nanti ketemu yang itu ya. Tulisannya UFI nah, harus kita gunakan flashdisk yang UEP juga ya, supaya bisa terbaca nanti ketika bootingnya. Oke, ini sudah ya. Perhatikan ini flashdisk saya di sini paling bawah ya, Sandisk tulisannya. Nah, ini kita geser ke ke atas ya, geser paling atas. Caranya adalah perhatikan di sini ada tulisan ya. Fn plus F5 atau F6, kemudian di sini Fn plus F10 itu untuk untuk menyimpan ya. Nah sekarang kita geser menggunakan Fn ya, saya tekan Fn, kemudian tekan F6 ya. F6 itu untuk menaikkan ya. Mana Fn nya Nah ini ya. F6 adalah untuk menaikkan. Perhatikan. mana ini? Oh, mohon maaf ya. Belum saya turunkan. Tak? Kita turunkan dulu yang terblokir ya. Mohon maaf. Kita turunkan menggunakan panah arah bawah ini ya. Nih, yang terblok buat mode, kita turunkan ke disk ya. Nah, ini sudah terblok ya disk kita. Baru kita tekan FN ya. FN terus F6 untuk menaikkan ya nah FN6, perhatikan F6 nah itu naikkan kalau F5 itu untuk menurunkan ya nah perhatikan ya saya tekan F5 ini, ya, F5 ini pasti akan turun nah, dia turun saya ini tekan F6 lagi nah dia naik ke atas, nah kalau sudah fast disk kita berada di atas ya, jadi settingannya sudah pas ya atau benar, nah baru kita tekan fn 10 untuk menyimpan ya nah ini perhatikan saya tekan FM kemudian tekan F10 maka akan muncul seperti ini baru kita tekan enter nah silakan tekan sembarang di keyboard ya supaya Windows kita bisa booting ke flashdisk okay. sudah tadi ya ada indikasi sudah terkoneksi ke flashdisk tunggu saya sebentar. Oh ya teman-teman, kalau yang Windows Legacy, Windows 10 Legacy, kalau tidak ditekan sembarang di keyboard, maka dia akan otomatis langsung masuk ke Windows-nya ya. Windows. Jadi tidak tidak jadi install ulang kalau kita tidak menekan sembarang di keyboard. Nah, itu gunanya menekan sembarang di keyboard. Nah, mungkin nanti ada yang tanya seperti itu, kenapa Kok langsung masuk ke Windows? Karena itu tidak ditekan sembarang di sini ketika bootingnya tadi, ya. Nah, ini tadi seperti itu caranya, ya. Kita tekan sembarang di keyboard. Nah, akan muncul seperti ini. Baru kita sekarang uh, kita klik next, dan yang ketik: klik install. Muncul, kita kalau kalian mempunyai lisensi, ori di sini silahkan isi di sini ya. Nah karena saya tidak mempunyai, maka saya pilih IDON ya. IDON karena tidak mempunyai lisensi. Nah di sini banyak windowsnya ya. Nah silahkan kalau saya lebih suka windows home, sing uh, language ya. Nah, ini kemudian kita klik next. Okay, baru kita pilih checklist ini. Kemudian baru kita pilih next. Kemudian baru kita pilih kostum. Nah, di sini yang perlu kita format adalah ini ya. Partisi 1 sama partisi 2 ya. Ini pak sistemnya ya. Kita format partisi 1 dan partisi 2. kemudian partisi 2 nya kita format ini sistem ya kalau partisi ini ya tiga sama empat ini kalau ini bawaan dari pabrik ya nah di sini data usernya ya di partisi empat nah, oke okay. jangan sampai terhapus ya partisi empat ya karena bisa fatal user kita akan marah-marah ya oke okay, sesudah di seperti partisi 2, baru kita klik next ya nah ini sudah instalasi sudah berjalan ya kita tunggu saja ini ya tunggu saja sampai 100% ikuti saja nanti prosesnya ya kalau dia disitu klik next Silakan klik next ikuti saja Cuman saya sampai di sini saja berbaginya bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 legacy pada sebuah laptop Lenovo B41. Semoga bermanfaat Wabilai topik taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.